Orangnya. setia tapi Belak ya gitulah kanan. ditinggalin terus. Wow. Ya. Ibu ditinggalin apa ketinggalan? Bener juga sih. Kalau ditinggalin kita jadi ketinggalan. Iya bener. Kenapa nggak mau ganti-ganti? Karena memang saya orangnya seperti tadi yang Pak Andika bilang, saya memang setia. Berarti karena memang udah nyaman terus emang orangnya ya udah cukup satu, ya, ya udah itu aja. Gak ya. mm. Ininya kiri maksudnya, Belahannya? ya. Belahannya tergantung. Tergantung sih. Ini kan enggak gitu. Udahlah, udah. Dia mau belak kiri, belak kanan udah hak dia. Masih mending gua enggak bisa ngebelah kemana mana nih. <laughs> Masih hak saya ya. Yang penting yeah. saya enggak ngambil hak orang gitu kan. Wow Iya. Oh, iya lah. Pastian Bu Marisa ya kalau diambil haknya, Marisa doang. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> <Kaya> enggak jadi. Ayo. Kita panggilakan Ibu Marisa. Lah, haknya <laughs> iya. mah dia ambil sama. Dia ambil. Iya kalau diambil haknya paten doang enggak ada hak paten. Iya. <tuk> iya. Oh, iya. iya. <tuk> Anak gua mau disuapin, "Oi, oh, mingkem terus." Kenapa? Haknya diambil. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Itu hak. Iya. Hanyalah ha -ha. hilang, hanyalah hilang. <tuk> ah, ya gua. Sumbat, sumbat gua pikir dikit loh. Oke. <tuk> hey. deh gitu, ayo. Iya <laughs> <tuk> lagi rambutnya kita gitu, ya. ayo. <laughs> uh, Mawar, kamu mau mulai nyanyi apa? Mawar. Mawar. Hei. Hei. Mata lu fokus. Mbak <laughs> II pengen denger kamu suaranya oh yang progres ya. Boleh. Ya. Lagu pacar dunia akhirat. Ih, <laughs> eh, oh. <laughs> <laughs> <is. laughs> <laughs> yang berekspresi ya, Bu. Mm -mm. Hari ini pakai hari... tato Jakarta. Serem banget sih. Saya eh saya saya uh, saya sayang. Bungka. Beberapa bulan. Pak. Bentar, Mbak. Ya. Cuma sendiri, temennya enggak ada. <tik> Udah, sab, sab, kamu apa ya? Artikulasinya kurang, sama pitch controlnya tuh nggak teratur. Mungkin ketika kamu ngambil di bridge, kamu tuh harus bisa naik ke atas, jangan sampai lembek gitu, kayak apa uh, hari ini. Yang ini lebih parah. Yang ini lebih parah. Ya, Mawar, eh, Mawar, Nih lagunya gini. Hari ini saya UMR. Umumkan. Saya ikut. Umumkan. Kia Afi, Kia Afi. Ya. Kia, ya. bagus-bagus. tak berpisah lambaikan hei hei hei semua